How to be creative like your old, um, nope, sorry, like my old editing video. Yo, what's up, G? Oke, okay, hari ini aku akan membahas cara aku mengumpulkan ide iti, iti kreatif untuk editanku dulu. Sebelumnya aku udah jawab ini di komentarnya, kalau caraku itu lihat video orang lain. Misalnya dua orang atau berapa gitu, terus ide-idenya aku kumpulin jadi satu video Tapi ini bukan remake, beda Kalau remake kan ide satu orang, video satu orang Kamu buat lagi semirip mungkin kan? Nah, kalau caraku ini aku lihat video dari orang lain ke orang lain Satu video ke video lain Terus ide satu video ke video lainnya aku jadiin satu Tapi ya nggak ide semuanya juga sih ada kadang gitu aku tambahin ideku sendiri, ya walaupun kadang sih. Sekedar fun fact, aku gabungin ide dua video jadi satu videoku itu terinspirasi dari anime Soku Geki no Nah, kalau gak salah disitu ada karakter namanya Saiba Asahi. Jadi dia itu bisa gunain dua senjata yang direbut dari orang lain. Kenapa gua malah cerita anime sih? Nah, salah satu videoku yang aku ambil ide dari dua orang yang berbeda adalah ini, video Seiso. Dan sebentar, ini kayaknya aku gak salah, aku kasih tahu sumbernya deh. Hmm, dimana ya? Bentar, bentar, bentar. Nah, nah, nah. Jadi, awalnya itu aku bingung aja gitu nyari ide, tapi gak dapet dapat. Nah, pas aku ngelihat Instagram. Eh, Instagram atau Facebook itu aku lupa. Nah, aku nemu dua orang ini. Kebetulan, konsepnya cocok menurutku. Jadi, aku merasa diberkati. Ah. Apakah saatnya ini aku membuat editanku dari kekuatan dua orang ini? Ya, walaupun aku gak ngerti mereka make play motion apa enggak Ya, yang penting aku capain dulu aja Dan hasilnya, jadi satu video yang kalian tonton Oke, jadi itulah caraku, kalian boleh tiru ataupun tidak Dan sebentar